Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ketemu lagi bersama channel YouTube Maman bertopeng kali ini uh, saya ada di sungai teman-teman di sungai ini di mana ini adalah aliran sungai dari Gunung Semeru teman-teman yang sempat erupsi kapan hari dan kabarnya di sini banyak sekali benda-benda yang terpendam teman-teman Mari kita cari Mungkin ada salah satu superhero di sini, teman-teman. Ayo, kita cari. Karena kabarnya memang banyak sekali. Yang terpendam dan hanyut di sungai, teman-teman. Ini dia. Wow, ini ada topeng, teman-teman. Topeng Spiderman ini. Ini ada topeng Spiderman, ya sudah kelihatan kan tahu kan sama Spiderman kan teman-teman oke kita cari lagi kita taruh di tempatnya ya teman-teman barangkali masih banyak di sini teman-teman banyak bebatuan kerikil ini lucin wow ini ada lagi teman-teman Ultraman ini nggak tahu Ultraman apa ini teman-teman barangkali ada yang ngerti ya yang tahu silahkan ditulis saja teman-teman di kolom komentar ini ultraman apa namanya ini ya Silakan beritahu uh, saya teman-teman karena saya kurang paham ini ultraman apa ini ya yuk kita taruh lagi dan kita cari kesana kemari kesana kemari apakah ada ikan teman-teman oh ini ada lagi teman-teman Sepertinya siapa ini? kok merah ini. Oh, Iron Man ini, teman-teman, alias manusia setrika. Hah? Tuh. Oh, setrika, teman-teman. Ya, intinya pokoknya Iron Man ini namanya. Ada teman-teman ini basah, teman-teman, dan juga luka. Sepertinya ini kena goresan batu, teman-teman. Wow sudah dapat tiga teman-teman Mari kita cari lagi teman-teman Apakah ada Kalau ada yang melihat silahkan beritahu ya teman-teman nah, situ... Oh itu ada teman-teman Hitam ini apa ini Seperti mirip kelelawar teman-teman Sepertinya ini Topengnya Batman teman-teman Oh iya betul Batman ini teman-teman Nih Wow, ada topeng batman juga teman-teman mari kita masukkan ke keranjang lagi sudah dapat berapa ini teman-teman dapat empat topeng superhero teman-teman apakah masih ada tuh ini ada mobil ini teman-teman apa ini eksavator oh mungkin dia lagi menambang pasir teman-teman atau menambang material batu dari semeru ini teman-teman wah kita ambil juga gak apa-apa teman-teman walaupun bukan superhero kita angkut wah penuh teman-teman semoga masih banyak ya wah ini ada lagi ini ada huruf A topengnya warna biru sepertinya ini eh, kapten kapten mana ini teman-teman oh iya kapten Amerika teman-teman kita ambil teman-teman. Wah, -teman. keren ini Kapten Amerika. Kita masukkan juga, teman-teman. Sudah penuh nih keranjangnya. Yuk kita cari lagi apakah masih ada, teman-teman. Belah sini. Sudah enggak ada. Wow, ini ada, teman-teman. Warna hijau. Siapa ya ini kira -kira ya kira-kira ya? Huduk hijau ini, oh, huruf teman-teman ini, huruf teman-teman topeng hulk. Ternyata masih ada superhero yang di sungai ini, teman-teman. Istilahnya apa ya? kesasar istilahnya ya. Eh, kita cari lagi, teman-teman. Mungkin ada yang hanyut dari atas, teman-teman. Karena -teman. aliran sungainya deras, teman-teman tuh ini ada teman-teman apa ini wow Ultraman teman-teman warnanya merah sama kuning terus ada ini jambunya putih Ultraman apa ini teman-teman yang tahu silakan ditulis ya di kolom komentar teman-teman wah wow, ini mungkin dari atas Semeru sana ini teman-teman terbawa arus teman-teman kita masukkan lagi ke keranjang Dapat banyak teman-teman, asik. Kita cari lagi, mungkin ada lagi yang hanyut. Apakah Spiderman atau apa? Oh, ada lagi teman-teman, merah lagi nih. Sepertinya ini masih keluarga Ultraman teman-teman. <tik> Tapi yang kali ini ada warna hitam sama putih. Ultraman apa ini teman-teman namanya? Yang tahu silakan ya, ditulis saja ya di kolom komentar ya. Ultraman Hitam putih ini Merah Oke teman-teman Ayo Duh, Keliru teman-teman Kita masukkan teman-teman uhuh, Dapat banyak teman-teman Rezeki hari ini teman-teman Apakah masih ada lagi teman-teman Di sana Duh, Apa ini teman-teman Tuyul -teman? Oh Buktinya, aduh, ini sudah lama tertimbun. Material ini, kayaknya teman-teman, kita bersihkan dulu. Kasihan ini duyulnya tertimbun material semeru ini. Uh, kasihan, teman-teman, tuyulnya siapa ini? Gak bisa cari uang, teman-teman. Kalau sampai hanyut, teman-teman, dia enggak pakai celana lagi. Teman-teman, gimana ini? Kasihan, duyulnya ini. Uh, yuk kita cuci teman-teman gak bawa sabun jadi gak usah pakai sabun ya teman-teman uh, ini sudah mulai kelihatan ganteng teman-teman kasihan teman-teman uh, mungkin sudah lama ini tertimbun ini material vulkanik teman-teman apa ini anaknya Ultraman ya huh? kalau dari jambulnya sih kayaknya masih keluarga ultramen teman-teman kita baru dulu teman-teman di keranjang. Yuhu, sini teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Apakah ada lagi? Oh ini ada lagi teman-teman ya hanya apa ini? Wah, nyangkut teman-teman. Tuh, -teman. oh, udah. Sepertinya masih dari keluarga besar Ultraman ini teman-teman. Kali -teman. ini biru jambulnya teman-teman matanya putih ultraman apa ini ya Ultramen jenggong bukan Hah? yang tahu kasih tahu di kolom komentar aja ya teman-teman ditulis ya kasihan ini mungkin terbawa arus teman-teman yuk kita taruh teman-teman ultramannya ada berapa tadi teman-teman oh, sudah ada 3 Gak muat keranjangnya teman-teman Apakah masih ada? Wah, adalah gini teman-teman, mungkin ini yang terakhir kayaknya ini. Karena masih sama ini dari keluarga Ultraman. Yang kenal sama Ultraman ini tulis ya di kolom komentar ya. Oh, kasihan teman-teman. Mungkin nyariin keluarganya ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya nanti Masih bersama Maman bertopeng teman-teman Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Di like Dan share ke teman-temannya ya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera